terus ditali. Dijepit, dijepit, ditali, ditali benang. Pinter, guys. Pinter, guys, pintar. Wes gek ngali yo. Ya. Siapa eksen ta? Mo. Mo. Teleponi YouTube ta. Lari tenko sing kenal nyang aku. Coba sik kenal tanpa dadi artis Loh, terkenal. Oh, mau, terkenal so. <laughs> polinasi tahap ketiga guys oh, polinatori, polinatori artis, cewek-cewek, guys artis, oh, artis, cewek-cewek, artis, cewek-cewek, artis, cewek-cewek, artis, cewek-cewek, hari ketiga masuk ke hari ketiga. Ibu Nino, nah, Polina sini cara <tuh>, nih. Rasakan. Ada uh. Mbak Nino, dipraktek uh. nih Mbak Nino. Dibuka. Kekonten Mbak Nino. Dimasukkan. Dibukan. Dibukan. Uh -huh, dimasukkan. Cita dicepet. Di Cepet pakai alpo Mbak Nino. Tali matungso. Tali matungso lalu di tali selendang oh, sutra. Hmm, selendang sutra ya. Sudah. Sabar Mbak Nino ya iya panas-panas perlu, perlu kesabaran ini <laughs> mbak Nino tapi di mbak Nino carane? terus terus wes oh, wes cukup pinter iya tawang gurune lho, lho. sapa? Mudin. Mudine oh. wedok. Mudine wedok. Gurune kan Pak. Eh wis Pertama kali diulek-ulek. Terus ditali. Dijepit. Dijepit, ditali. Ditali benang. Wih. <laughs> Di pinter, guys. Pinter, guys, pinter. Wis gek ngali oh. Situ Alexander, semua, semua, tak lupa YouTube toh lari tank konnec nggak mau aku, soh, pasti kenal itu sampai artis Loh. terkenal, Loh, okay. terkenal, soh, <laughs> Titi artis, hello, hello, lho, hello, lebih ya, nggak kok, aduh, panas, guys, panas, panas sabar Ada Wot wot sampai atas. Ya, ngeluk -ngeluk, hmm. Belum cukup. <tina>. Ya, ngeluk, malah, kolimu. Sabar tenangnya ya aku sih ngonten nah guys nah ini sudah tiga hari berarti satu dua tiga empat lima udah lima pokoknya polinatornya artis kabel guys Ini yang kemarin, kemarin gas gede jari. Hmm. kelewatan guys, Lewatan 2 guys, belum di guys ini hari ketiga tembus 2000 2000 guys, 2000 bunga yang mekar Insya Allah besok memasuki empat hari lebih lah. sekitar dua ribu setengah mungkin, perkiraan kalau tidak lebih guys sudah dulu, guys. Dimarahi teman-temannya, guys. Belum cukup ngonten dulu. Ini saya terusin polinasinya. Soalnya belum cukup, masih berapa bulut nih, guys. Masih satu, dua, tiga, masih tiga yang panjang-panjang, guys. Oke, okay, makasih.